serta klik tombol notifikasinya, tujuannya agar channel ini terus berkembang, memberikan kabar baik, kabar bahagia, dan terbaru seputar Leslar. Tentunya, baiklah bersama Leslar dimanapun kalian berada. Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, ada sebuah info untuk warga Konoha bersahabat, ya. Ini ada program baru dari L2W.id Disimak di unggahan terbaru dari L2W Ada program Ngabuburit di Jux bersama L2W di rooms Lesti Kejora Kita Ngabuburit dan tak ada bareng setiap hari pukul 17.00 waktu Indonesia Barat Disimak juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan Selamat pagi, menyambut bulan Ramadan L2W ada program baru Yaitu Tadarus dan Ngabuburit Di Rum Jux Lesti ya Setiap hari Pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat Bisa ketemu virtual ya di Rum Jangan lupa selama bulan puasa Jam 17.00 Waktu Indonesia Barat Wah program yang luar biasa nih persahabat ya Di bulan suci Ramadhan ada program baru dari al-2w yakni ngabuburit di juts persahabat ya di rumusnya lesti semoga tentunya selalu menebar kebaikan dan selalu menjadi contoh untuk yang lainnya amin di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar dan respon yang diberikan yakni dari akun instagram Yuniar Dewi Sahara Underscore mengatakan yey 2 jam juga dipantengin min. Kalau ada khasnya seru Katanya itu Masya Allah Semangat banget ya support dan dukungan Yang selalu diberikan Dari orang-orang baik yang tulus Mencintai idola Kesayangan kita Dan kita lihat juga para sahabat Ke komentar berikutnya Ada komentar dari akun Astetik 2005 Masya Allah Makin makin makin jaya dan berkah L2W Makin solid dan makin kuat Insya Allah semangat Respon yang sungguh luar biasa ya Dari para sahabat Leslar Dan berikutnya persahabat ada unggahan spesial juga dari Leslar Sajak Leslar Sajak untuk semuanya persahabat diajak Mendoakan buat Kak Aldi Wahyudi semoga segera diberikan kesembuhan Dan kita lihat persahabat di postingan yang diunggah oleh Leslar saja Kita doain ya Kak Aldi Wahyudi semoga segera diberikan kesembuhan dan bisa menghibur kita semua Buat teman-teman yang mau bantu pengobatan Kak -Ka Aldi bisa slip left ya Kak Aldi selama ini sudah selalu menghibur kita dengan konten-konten kocaknya Semoga berkah Ramadan yang akan datang, Kakak Aldi segera sehat. Amin. Kak Aldi juga bersahabat, ya. Ini dibantu oleh Bunda Lesti Kejora langsung. Mudah-mudahan Kak Aldi cepat sembuh, cepat sehat, dan bisa beraktivitas kembali seperti semula. Amin. Dan berikutnya, bersahabat, kita lihat juga ada unggahan spesial nih dari Iqbal Saputra yang mengunggah sebuah postingan foto bareng Papa Bilar dan Kobas. Kita juga salvok dengan kalimat caption yang dituliskan. Semua butuh proses, kepercayaan, komitmen untuk bisa seperti ini. Tetap semangat dan jangan gampang puas. Selalu mengembangkan diri untuk hal-hal yang positif. Selalu berterima kasih sama Koba Suti Suronjo, the best. Masya Allah, bangat ya. Tentunya ini yang dinamakan laki-laki hebat. Masya Allah, mudah-mudahan Papa bilang Selalu menjadi imam yang baik Untuk keluarga kecilnya Amin Dan doakan selalu persahabat ya Semoga usaha baru Bapak Bilar Sukses dan jaya selalu Amin Kita masih menunggu kejutan lain Dan kabar baik berikutnya Jangan kemana-mana tetap stay tune Dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru Terupdate dan terhangat Berikutnya ini informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, dan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.